Dolar Australia, USD bullish, hati-hati aksi lanjutan. Bias harian pergerakan Dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga Dolar Australia, USD sedang tertahan di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.69175 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.68722. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.